Dahulu kala, Rasulullah SAW pernah menceritakan kisah Ashabul Ukhdud yang berisi di dalamnya kisah orang-orang kafir yang membakar orang-orang beriman di dalam perit api. Mereka itu adalah para pembesar najran di Yaman. Waktu itu, kekuasaan negeri dipegang oleh seorang raja kafir yang sangat angkuh dan jahat. Bahkan, sang raja mengaku bahwa dirinya adalah seorang Tuhan yang wajib disembah dan juga ditaati. Berbagai macam cara akan dilakukan raja untuk menggai simpati dan dukungan dari rakyatnya Sang raja juga memiliki dukun atau tukang sihir yang amat sakti madraguna Di antara tugas tukang sihir itu adalah menunjukkan seluruh rakyat agar taat kepada pemerintah Memperkuat kerajaan dan juga menjadikan raja sebagai Tuhan Raja dalam kisah ini sangat bengis, zalim dan kejam Pasalnya siapapun yang berpaling menyembah selain kepada dirinya maka ia tidak segan-segan menyiksa dan membunuh rakyatnya sendiri. Dampak kejahatan sang raja ini juga berimbas kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Banyak sekali dari mereka yang dibunuh, dibantai, dizalimi, dan digorok secara kejam oleh raja kafir itu. Peristiwa ini sangat menyedihkan. Bahkan Allah SWT mengabadikan kisah ini di dalam Quran, surat al murus ayat 4 sampai 9. Berikut kisah selengkapnya Namun sebelum ceritanya, mari bantu support channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum ya Agar channel ini semakin ekstrem dan kisah-kisah islami Suatu ketika, usia tukang si raja semakin tua Ia sangat khawatir jika dirinya mati, maka ilmu sakti yang dimilikinya juga akan ikut hilang dan musnah Kemudian tua itu mengajukan permohonan kepada baginda raja Agar berkenan mengutus orang pemuda cerdas yang nantinya dapat menjadi penerus ilmu sihir Pemuda itu nanti akan dididik dan diwaris ilmu sakti, kesesatan, dan agar mampu mengabdi kepada raja Sang raja kemudian mengabulkan permintaan itu Ia kemudian mengutus orang pemuda kepada tukang sirtua itu Pemuda utusan sang raja lantas pergi dan mendatangi penyihir tua untuk menimba ilmu Namun pemuda itu kerap sekali datang terlambat Keterlambatannya ini bahkan membuat tukang sihir itu marah Bahkan tukang sihir kerap memukul pemuda itu sebab keterlambatannya itu Sebab pemuda itu terlambat sebenarnya bukan tanpa alasan Melainkan setiap pergi dan pulang dari menemui tukang sihir Ia selalu bertemu dengan seorang rahib Pemuda itu selalu mendengarkan ajaran-ajaran disampaikan sang rahib, karena ajaran sang rahim sangat mengagumkan. Atas perlakuan kasar tukang sirip itu, sang rahim lantas memberikan nasihat dan siasat jika pemuda itu ditanya sebab keterlambatannya. Sang rahim berkata, "Kalau tukang siri bertanya tentang apa sebenarnya sebab kamu datang terlambat, maka katakan saja, keluargaku menahanku." Dan kalau keluargamu bertanya kepadamu, maka katakan saja si penyihir menahanku. Hal ini bertujuan agar si pemuda tidak tercela oleh penyihir dan tidak pula dicela keluarganya. Suatu hari, si pemuda ingin melewati hewan buas besar yang menghalangi perjalanan orang-orang. Momen ini lalu dimanfaatkan pemuda itu untuk membuktikan mana ajaran yang paling benar antara ajaran Sang dan juga tukang sihir. Pemuda itu lalu melempari hewan itu dengan sebuah batu sembari memohon pertolongan kepada ropnya. Apabila hewan itu mati Maka benarlah ajaran yang disampaikan rahib itu Dan akhirnya benar Hewan buas itu lalu mati tersungkur setelah terkena lemparan batu pemuda itu Orang-orang akhirnya bisa kembali melewati jalan itu Setelah peristiwa itu Si pemuda lalu mendatangi sang rahib untuk menyampaikan kejadian itu. Sang rahib lalu berkata kepada pemuda itu, "Wahai anakku, kamu sekarang sudah lebih baik dariku. Urusanmu sudah mencapai derajat seperti yang aku ketahui sendiri. Sebenarnya, kamu kelak akan menghadapi ujian. Saat kau mendapat sebuah ujian, maka janganlah menunjukkan keberadaanku." Dari peristiwa yang telah terjadi, sang rahib yakin kalau kedepannya pemuda itu akan berhadapan dengan masalah dan cobaan besar Kemudian sejak saat itu Pemuda itu memiliki kelebihan bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, dan banyak penyakit lainnya Suatu ketika, teman dekat sang raja yang buta mendengar berita tentang kehebatan pemuda itu Ia lalu mendatangi pemuda itu sembari membuat banyak sekali hadiah Temah berkata kepada pemuda itu Seluruh hadiah ini akan menjadi milikmu Jika kamu bisa menyembuhkan diriku Si pemuda berkata Aku tak bisa menyembuhkan siapapun Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah SWT Kalau kamu beriman kepada Allah Aku akan memohonkan doa kepada Allah Agar menyembuhkanmu Akhirnya Teman Sahaja itu Menyatakan beriman kepada Allah Dan seketika Allah SWT menghilangkan kebutaan matanya Suatu ketika, teman raja mendatangi sang baginda raja dan duduk bersebelahan Sang raja lalu bertanya Siapa sebenarnya yang sudah mengembalikan penglihatanmu? Teman raja menjawab Yaitu robku Apa kamu punya Tuhan selain aku? Tanya raja Robku dan robmu itu adalah Allah SWT Jawab teman raja Mendengar jawaban itu, sang raja lalu menangkap temannya itu dan menyiksanya ia menyiksa temannya sendiri itu Sampai temannya mau menyebutkan di mana sebenarnya keberadaan si pemuda Setelah usut punya usut Keberadaan sang pemuda ditemukan Ia lalu dihadapkan ke hadapan bagi daraja Sang raja Saraja lalu berkata Wahai anakku Tingkatan sihirmu telah bisa membuat dirimu Bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir Penyakit sopa Kamu juga bisa melakukan ini dan itu Dengan santainya Pemuda itu membantah Saya tidak menyembuhkan siapapun Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah Pemuda itu sebenarnya tidak mempercayai tukang sihir Ia bahkan tidak mengamalkan ilmu dari si tukang sihir untuk memperkuat kerajaan Pertolongan yang ia dapat selama ini adalah murni dari pertolongan Allah SWT Sang pemuda selalu menyeru kepada manusia Agar selalu beriman kepada Allah SWT Perkataan pemuda itu benar-benar membuat Sang Raja emosi dan geram. Ia lalu menangkap dan menyiksa pemuda itu. Sang Raja khawatir fitnah yang bermunculan bisa meruntuhkan derajatnya sebagai Raja dan juga Tuhan. Sang Raja terus menyiksa pemuda itu sampai ia memunjukkan orang yang telah mengajarinya yaitu Sang rahib. Karena begitu beratnya siksaan, akhirnya dengan sangat terpaksa pemuda itu menunjukkan keberadaan Sang Rahim. Kemudian dihadapkanlah Sang Rahib kepada Sang Raja Sang Raja lalu berkata Tinggalkanlah agamamu Namun Sang Rahib tidak mau menuruti permintaan Sang Baginda Raja Ia lebih memilih bersabar dan disiksa daripada harus meninggalkan ajaran Allah SWT yang benar Alhasil Sang Raja merasa marah dan meluapkan kebengisannya. Ia lalu mengambil sebuah gergaji lalu diletakkan di tengah-tengah kepala Sang Rahib Sang Raja lalu menggorok rahib itu secara sadis hingga roboh dan terbelah menjadi dua bagian. Tidak hanya Sang Rahib, teman Sang Raja yang telah beriman juga mengalami nasib yang sama. Ia juga dihadapkan kepada Sang Raja dan dipaksa untuk meninggalkan ajaran Allah SWT yang benar. Namun, teman Sang Raja memilih tetap beriman kepada Allah daripada menuruti perintah Sang Raja. Akhirnya, teman raja itu kemudian juga digorok menggunakan gergaji hingga mati dan terbelah menjadi dua bagian. Allahu Akbar. Begitu besarnya iman mereka berdua kepada Allah SWT, sehingga lebih memilih mati dalam keadaan beriman daripada hidup dalam kekafiran. Kisah tentang Ashabul Ukhdud memang sangat menjadikan Melanjutkan kisah pada episode sebelumnya, bahwa setelah wafatnya Sang Rahim dan juga teman raja yang beriman, Penderitaan selanjutnya kembali dirasakan oleh ulam atau Sang Pemuda. Pemuda itu kemudian dihadapkan kepada Baginda Raja. Ia lalu dibujuk dan dipaksa oleh Sang Baginda Raja untuk meninggalkan agamanya. Menurut Sang Raja, pemuda itu bisa diandalkan untuk memperkuat kekuasaan kerajaannya karena memiliki banyak sekali kelebihan dan sifat yang luar biasa. Sang Raja berkata, Tinggalkanlah agamamu Namun, bujukan dan paksaan sang raja Ditolak mentah-mentah oleh pemuda itu Ia lebih memilih tetap beriman kepada Allah SWT Hal ini lantas membuat sang baginda raja marah Ia lalu merencanakan pembunuhan terhadap pemuda itu Sang raja lalu merintahkan prajuritnya Bawalah dia ke gunung ini dan itu Kemudian bawalah dia naik ke atasnya Setelah kalian semua di puncaknya jika dia bersedia meninggalkan agamanya Maka lepaskan dia untuk pergi Akan tetapi jika dia tak mau meninggalkan agamanya Maka lemparkan saja dia Setiap si pemuda hendak dibunuh Sang raja selalu berpesan kepada para juridnya Agar memberikan kesempatan bebas Jika pemuda itu mau meninggalkan agamanya Namun sang pemuda tetap teguh pada agamanya Akhirnya, prajurit kerajaan membawa pemuda itu ke atas gunung untuk dilemparkan dari puncak ke dalam jurang curam. Si pemuda lalu berdoa, Ya Allah, lindungilah diriku dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Atas kekuasaan Allah, gunung itu lalu bergetar dan berkoncang kuat sehingga membuat para prajurit terjatuhan ke dalam jurang. Pemuda itu akhirnya selamat. Dan pergilah ia menemui sang raja dengan berjarang kaki. Setelah menghadap sang raja, pemuda itu lalu menceritakan peristiwa yang telah menimpa dirinya dan juga para prajurit. Sang raja bertanya, "Bagaimana kondisi rekan-rekanmu?" Pemuda menjawab, "Allah telah melindungiku dari kejahatan mereka." Mendapati berita itu, sang raja masih tetap marah. Ia lalu berkata kepada para prajuritnya, Bawa dia menuju kapal, kemudian bawalah dia menuju tengah laut. Jika dia bersedia meninggalkan agamanya, maka lepaskanlah dia. Tetapi kalau tak bersedia meninggalkan agamanya, lemparkan saja ia ke laut. Sang Raja terus menakut-nakuti pemuda itu agar mau murtad dari agamanya. Namun pemuda itu masih tetap kuku beriman kepada Allah subhanahu wa taala Kemudian, para prajurit membawa pemuda itu ke tengah laut dengan menggunakan sebuah kapal. Para prajurit telah berlayar menggunakan kapal itu sesuai instruksi yang diberikan sang mengenai raja. Pemuda beriman itu nantinya akan diciburkan dan dilempar ke dalam air laut apabila masih keras kepala dan tidak mau meninggalkan agamanya itu. Meskipun dipaksa dan disiksa seribu pun, keimanan pemuda itu tidak akan pernah luntur dan rontok. Pemuda itu masih memiliki Tuhan yaitu Allah SWT yang akan selalu melindunginya dari bahaya dan kejahatan manusia. Si pemuda lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, lindungilah diriku dari kejahatan mereka dengan sesuatu yang engkau kehendaki. Atas kekuasaan Allah, kapal yang ia tumpangi akhirnya terbalik dan hanyalah dialah yang selamat. Para prajurit kerajaan semuanya tenggelam ke dalam laut. Setelah itu, kembalilah si pemuda itu untuk menghadap sang raja dengan berjalan kaki. Peristiwa itu benar benar membuat sang raja melongo. Bisa-bisanya dirinya mengaku Tuhan tidak bisa membunuh pemuda itu. Raja bertanya, "Bagaimana kondisi rekan-rekanmu?" Pemuda menjawab, "Allah telah melindungiku dari kejahatan mereka." Pemuda melanjutkan, "Kamu tak akan mampu membunuhku sebelum kamu melaksanakan sesuatu yang aku perintahkan." Perkataan pemuda itu sungguh membuat sang raja penasaran. Sang raja lalu bertanya, apa itu? Kamu kumpulkanlah seluruh orang-orang di tengah lapang dan saliplah aku di atas petang kurma. Sudah itu, ambillah sebilah anak panah dari sarung panah milikku. Sudah itu, letakkanlah anak panah itu di busur, lalu bacalah dengan menyebut nama Allah Tuhan si pemuda. Sudah itu, barulah panahlah aku. Kalau kamu melaksanakan itu, maka kamu baru bisa membunuhku Jawab si pemuda Sang Raja menyadari memang ia tidak bisa membunuh pemuda itu secara sembarangan Pemuda itu sebelumnya terkenal akan kesaktiannya yang luar biasa Sudah banyak upaya diluncurkan untuk menghabisi nyawa pemuda itu Namun tetap saja ia selalu kembali dengan kondisi selamat namun, kesempatan kali ini tidak disia-siakan. Sang raja lalu mencoba membunuh pemuda itu dengan beberapa cara yang sudah dijelaskan oleh pemuda itu. Pemuda itu benar-benar tidak bisa dihabisi kecuali dengan caranya sendiri. Setelah mengetahui cara membunuh pemuda itu, sang raja lalu mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Tubuh si pemuda lalu disalib di atas batang pohon kurma. Selanjutnya alat yang digunakan raja untuk membunuh pemuda itu Diambilkanlah bila anak panah dari sarung panah milik pemuda itu Anak panah yang telah didapat lalu dipasang pada busur panah Kemudian sang raja berucap Dengan menyebut nama Allah Tuhan si pemuda ini Lalu sang raja melesatkan anak panah ke arah tubuh pemuda itu Set! Anak panah akhirnya mengenai tepat sasaran Lesatan anak panah akhirnya mengenai pelipis pemuda itu Pemuda itu pun lalu meletakkan tangannya pada luka di bagian pelipisnya Sekitar itulah pemuda itu akhirnya wafat meninggal dunia Pemuda itu bukan berarti bodoh mencari kematian Melainkan ia menginginkan orang-orang yang menyaksikannya Agar beriman kepada Allah dan tidak mempercayai seorang raja yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Dan akhirnya benar semua orang lalu mengucapkan kami beriman kepada Tuhan pemuda itu. Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu. Kami beriman kepada Tuhan pemuda itu. Subhanallah. Melanjutkan kisah ashabul uqdot sebelumnya, bahwa setelah terbunuhnya hulam atau pemuda akibat disalib dan dipanaskan raja, maka terjadilah gelombang reformasi besar-besaran. Orang-orang yang menyaksikan kebenaran dalam diri sang pemuda, akhirnya berbelok beriman kepada Tuhan pemuda itu, yaitu Allah SWT. Rakyat yang sudah beriman tidak lagi percaya kepada sang raja yang mengaku-ngaku sebagai seorang Tuhan. Pembunuhan yang dilakukan sang raja kepada rahib, teman raja, dan pemuda itu justru membuat keimanan rakyat kepada Allah SWT semakin meningkat. Sang Raja telah terbukti tidak bisa membunuh dan berbuat apa-apa kepada pemuda itu kecuali setelah menyebut nama Allah Hal ini menunjukkan bahwa dirinya bukanlah seorang Tuhan Melainkan hanya manusia biasa yang tengah dititipi jabatan sementara Menyaksikan hal ini, akhirnya para penduduk bergejolak menyerukan beriman kepada Allah Subhanahu SWT Mereka berkata, kami beriman kepada Allah Tuhan pemuda itu kami beriman kepada Allah, Tuhan Pemuda itu. Kami beriman kepada Allah, Tuhan Pemuda itu. Melihat para penduduk yang berbondong-bondong beriman kepada Allah SWT, Sang Raja akhirnya menjadi kebingungan. Orang-orang kerajaan juga banyak berpaling memeluk agama Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap Sang Raja. Kemudian, keputusan gila-gilaan lalu dikeluarkan Sang Raja. Ia sangat marah melihat orang-orang berpaling dari dirinya Sang Raja lalu memerintahkan para pengawal kerajaan untuk membuat parit-parit besar Parit-parit itu lalu diisi dan dinyalakan api-api yang berkobar Setelah proses pembuatan parit-parit api besar Sang Raja lalu mengeluarkan maklumat barang siapa yang tak mau meninggalkan agama Allah Maka akan ia lemparkan ke dalam parit-parit api itu Para pengawal kerajaan lalu menyerah satu demi satu dari orang-orang beriman. Mereka lalu mengatakan kepada para penduduk, Kamu ingin kufur kepada Allah atau kami lemparkan kamu ke dalam kuburan parit api itu? Ada dua pilihan yang menjadi tawaran terakhir sang raja, yaitu kafir kepada Allah atau beriman kepada Allah tapi harus mati dibakar hidup-hidup. Namun, orang-orang beriman lebih memilih beriman kepada Allah taala Dan rela dibakar hidup-hidup ke dalam lautan parit api Akhirnya, satu persatu orang beriman dilempar ke dalam lautan api Hingga akhirnya mati meninggal dunia Seluruh orang-orang beriman akhirnya wafat dan syahid di jalan Allah subhanahu wa taala Tanpa tersisa Dan yang terakhir tersisa adalah seorang ibu yang tengah menggendong bayinya Bayi itu lalu dirampas Ibu itu lalu ditawari pilihan Apakah kamu hendak kembali dari beriman kepada Allah? Jika kau tidak mau, bayimu ini akan kami bakar Ibu itu merasa sangat sedih sekali saat menatap anak kesayangannya itu Ia hampir saja memutuskan untuk murtad dari agama Allah Namun, rencana Allah sungguh mulia Bayi itu tiba-tiba bisa berbicara dan memberikan support kepada ibunya Bayi itu berkata Ibu, bersabarlah Sungguh engkau itu tepat berada di dalam kebenaran yang nyata Atas kekuasaan Allah Bayi itu sudah memberikan pesan kepada ibunya Agar tetap bersabar dan tetap menjaga keimanannya kepada Allah SWT Menyaksikan keajaiban yang luar biasa itu Kemantapan sang ibu kembali bangkit Ia lalu menolak tawaran untuk kafir kepada Allah dan tetap memilih beriman kepada Allah SWT Atas keputusannya itu Akhirnya bayi mungil itu lalu dilemparkan dan dibakar ke dalam kobaran perit parit api Nasib malang ini tidak hanya dirasakan sang bayi Tetapi juga ibunya yang telah melahirkannya Kedua ibu dan anak itu Akhirnya sama-sama dilempar dan dibakar ke dalam perit api Hingga akhirnya meninggal dunia Inna wa inna ilahi Begitu besarnya musibah dan cobaan orang-orang beriman di zaman dahulu Allah SWT sampai menuliskan kisah Ashabul Uqtud ini dalam Quran Surat Al-Burus ayat 4-9 yang artinya binasalah orang-orang yang membuat parit Yaitu para pemisar Najib di nyaman Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar Ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang maha perkasa, maha terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Kelak azab pedih pasti akan menimpa sang raja dan para prajuritnya yang zalim di akhirat kelak. Lalat dan murka Allah pasti akan menimpa orang-orang kafir yang zalim kelak. Keajaiban pemuda dalam kisah Ashabul Ukhdud akhirnya terungkap pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Konon, tubuh pemuda yang wafat di panah dan diselip sang raja ditemukan. Jasad pemuda itu lalu dikeluarkan dan keadaan menakjubkan terlihat dari tubuh pemuda itu. Ternyata jari tangan pemuda itu masih menempel di pelipisnya, sama hanya seperti saat ia wafat terbunuh. Subhanallah. Betapa besar derajat kemuliaan pemuda itu di sisi Allah ta'ala Surga benar-benar menantinya untuk kehidupan abadi di akhirat kelak. Amin. Adapun hikmah dan pesan yang dapat diambil pelajaran diantaranya adalah, yang pertama beriman kepada Allah ta'ala jelas lebih besar daripada sesuatu apapun. Yang kedua, ilmu perdukunan dan sihir hanyalah sebuah praktik tipuan dan kebohongan belaka Tidak ada satu manfaat pun yang bisa diambil dari ilmu itu Yang ketiga, dukun sihir adalah masuk dalam perbuatan buruk karena mereka mengandalkan setan untuk bekerjasama Mereka jelas lebih patuh kepada setan daripada kepada Allah SWT Yang keempat, orang-orang beriman pasti akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT dan mereka kelak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu warahmatullahi wabarakatuh.